So guys balik lagi bareng gua dan Tri Mulana di game Arcnet lagi ya. Di video kali ini kita lanjutkan CC di hari ketiga yang dimana itu mapnya itu Desolate, eh, Desolate Desert ya. Eh. Nah mapnya seperti ini ya kalian sudah tahu ya. Nah di sini uh, ini adalah risk yang gua ambil ya risiko yang gua ambil dan di sini gua memakai operator ini saja itu awalnya itu gua ngikutin ada seseorang ngikutin dari channel orang itu gua ngikutin tapi kagak bisa-bisa jadi gua ganti Mayer dan sidiknya lagi ini platinum ya dan Alhamdulillah bisa itu kenapa nggak bisa nah ini exo gua ini ini sudah M2 cuy nah M2 M seharusnya ini masih belum master ya. Masih le uh, skill level 7 ya. Masih belum harus master itu yang bagusnya itu. Ini karena buat master 3 jadi susah, Bun. Yang seharusnya belum waktunya itu dah kedahuluan. Oke, kita mulai saja. oke okay, kita mulai oke okay, kita taruh ini di sini eh salah dong belum kita si anu dulu nah oke okay, langsung oke okay, mantap oke okay. ini mayer gua ini gua barusan ini tadi ini naikin elit satunya mendadak cuy <laughs> awalnya itu masih elit nol ya regara ini CC malah jadi mendadak ini ya. naikin operator apapun itu Oke okay. okay, di bawah Sepertinya aman ya Oke okay. oh, Lebih bagus Daripada yang tadi ini, ini, Persiapan nih Oke okay, kita lakukan ya Nah ini kita lambatin dulu Ya. Oke, mantap Nah, ini kita lagi ya Dua kali ya Semoga please, please, please, kamu okay, semoga berhasil lah ya. Terus, Oke okay. wow, ini udah terakhir ya? Belum terakhir kah? Oh, belum cuo nah ini deh ini nih, tunggu anjing-anjingnya ini Oke okay, mantap udah ya, selesai sip mantap kan nah <laughs> nah itu dia terima kasih ya